Hari ini kita akan membahas kebakaran hebat yang terjadi di Pelumpang Terima kasih saudaraku yang sudah bergabung kembali ke beda sisi. Hari ini kita akan membahas kebakaran hebat yang terjadi di Pelumpang Di Depo Pertamina. Seperti apa kejadiannya? Mari kita simak. Kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara terbakar pada Jumat, tanggal 3 bulan 3 2023 masih menyisakan luka bagi korban kebakaran hebat tersebut telah membuat belasan orang meninggal dunia dan ratusan warga lainnya yang selamat harus mengungsi hingga kini Polri belum mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran yang saat ini telah mengakibatkan 19 korban tewas lalu seperti apakah sejarah depo Pertamina Naplumpang ini Mari kita kutip dari laman Pertamina ya Depo Pertamina pelumpang pertama kali beroperasi pada tahun 1974 Depo ini pun disebut sebagai terminal BBM terpenting di Indonesia Lantaran menyuplai 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia Atau sekira 25% total kebutuhan SPBU Pertamina Selain itu, penyaluran suplai BBM yang dapat dilakukan depo Pertamina Pelumpang adalah 16.504 kiloliter per hari dengan wilayah distribusi utama yakni Jabodetabek. Adapun depo Pelumpang ini memiliki kapasitas tangki timbun sebesar 291.889 kiloliter dan menyalurkan produk BBM yaitu seperti premium, biosolar DX, DXLit, Pertamak, Pertalit, dan Pertamax Turbo melalui Terminal Automation System berkelas dunia dengan kompartemen 249 unit mobil tangki. Berdirinya depo Pertamina Pelumpang ini pun turut mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia ya saudaraku kita lihat pada tahun 2018 dalam gelaran Global Tank Storik Award 2018. Depo Pelumpang meraih peringkat kedua sebagai terminal BBM terefisien kedua setelah Saudi Aramco Terminal. Sebagai informasi ya saudaraku, ajang Global Tank Storik Award adalah ajang prestisius di industri penyimpanan yang diadakan oleh majalah Tank Storik di Rosterdam, Belanda. Jadi secara teknis efisiensi depo Pertamina Pelumpang turut didukung oleh pengabdusian teknologi New Gantry System yang diperbarui. Adapun pengabdusian ini memiliki beberapa keunggulan seperti pengisian BBM lebih cepat adanya bangsal pengisian yang kompak untuk pengisian mobil tangki penyalur peningkatan keamanan saat proses pengisian BBM serta menghilangkan kesalahan pencatatan akibat human error operator memiliki sistem perpipaan overhead sehingga mudah dalam pemeliharaan dan adanya sistem monitoring untuk menghindari kegagalan operasi kemudian kita lihat lagi sejarah ya untuk mengenai kebakaran ini kebakaran pernah terjadi di tahun 2009 ya jadi di balik prestasi yang diperoleh insiden kebakaran juga pernah terjadi di depo pelumpang pada 14 tahun silam ya, atau tepatnya 18 Januari 2009 Kabar reskim saat itu, Susno Dohaji mengungkapkan penyebab kebakaran lantaran gesekan antara slot ukur dan alat pengambil sampel BBM Alhasil percikan api dari gesekan itu menyambar BBM sehingga menurut kebakaran hebat Bahkan insiden ini sampai membuat wakil presiden saat itu ya Jusuf Kala angkat bicara dengan mengingatkan Pertamina agar meningkatkan standar keamanan. Sekiranya aparat pemadam kebakaran tidak baik menjalankan tugasnya, ini sudah menjadi bencana seperti yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Ya ini terbakarnya sejumlah kilang yang memerlukan waktu untuk memadamkannya. Jadi kebakaran ini sudah pernah terjadi ya sebelumnya, sambil kita mengingat lagi mengenai sejarahnya saudaraku. Berikut daftar orang yang menjadi korban jadi penyebab kebakaran sementara itu dikarenakan pengisian BBM jenis pertama ya saudaraku yaitu pengisian dari balongan kemudian diisikan di depo Pertamina Plumpang di saat pengisian itulah terjadinya kebakaran tapi untuk sumbernya kebakaran api dari mana itu masih didalami ya saudaraku bisa jadi itu Terjadinya kesalahan atau human error Yang terjadi di Saat pengisian Bisa juga terjadi karena tingginya tekanan ya Waktu diisikan BBM itu Terima kasih Saudaraku Cukup sekian dulu berita hari ini Mari kita doakan bersama-sama Semoga keluarga yang ditinggalkan Selalu diberi ketabahan dan kesabaran Sampai jumpa kembali di Beda Sisi. Oh, oh, oh.